Misteri hilangnya Nina Ditelan ombak Dan hidup kembali setelah Satu setengah tahun Lamanya di tempat yang sama Yaitu dia itu diketemukan di tempat yang sama di saat dia menghilang oke okay? kita lanjut saja ke ceritanya cerita ini terjadi di sebuah pantai di wilayah Jawa Barat ada seorang wanita sebut saja namanya Nina dia dinyatakan terbawa arus ombak di pantai tersebut, yaitu sekitar tahun 2017, dan diketemukan kembali setelah satu setengah tahun kemudian pada tahun 2018. Dan anehnya, wanita tersebut ditemukan di lokasi yang sama persis di mana tempat dia menghilang ditelan ombak. Dan hingga Diketemukan dalam kondisi masih hidup dengan keadaan baju basah kuyup dan badan penuh dengan pasir. Kabar penemuan Nina membuat warga menjadi geger. Nina setelah diketemukan masih terlihat lemas dan belum dapat bercerita tentang apa yang dialaminya selama satu setengah tahun menghilang di laut tersebut. Dan dia belum bisa bercerita tentang apa-apa yang dia ingat terjadi di saat dia digulung ombak di pantai tersebut. Sebenarnya sih kejadian ini masih kita anggap misterius. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Kisah ini bermula ketika Nina merencanakan berlibur menyambut tahun baru di pantai bersama keluarganya tersebut dia saat itu terlihat sedang berada di bibir pantai ketika tiba-tiba ombak besar datang dia tidak tak terlihat lagi dugaan kuat dia terseret arus ombak yang datang tiba-tiba menerpa tubuhnya lalu dia terseret ombak ke tengah lautan Orang-orang yang ada di sekitar lokasi tak kuasa menyelamatkannya. Lalu dipanggillah Timsar setelah mendapat laporan tentang hilangnya Nina ditelan ombak tersebut. Tim Sar terus melakukan pencarian tanpa lelah siang dan malam. Setelah melakukan pencarian tiada henti akhirnya seminggu kemudian wanita itu diketemukan Ia ya, jelas diketemukan dalam kondisi tak bernyawa setelah mendapat kabar tersebut akhirnya keluarga dan anak dari wanita tersebut datang untuk menanyakan ibunya yang telah tiada tak bernyawa tersebut Anak wanita malang tersebut langsung mengecek jenazah ibunya. Ternyata, ciri-ciri ibunya berbeda dari jasad yang telah diketemukan. Menurut anaknya, ia tidak percaya bahwa itu adalah mayat ibunya. Mengapa? Dia bilang, karena ciri-ciri khusus di perut mayat ibunya tidak ada alias tidak diketemukan. Sehingga keluarganya percaya bahwa Nina masih hidup. Tanpa terasa waktu hampir satu setengah tahun berlalu sambil menunggu harapan tentang kabar ibunya yang masih hidup atau sudah meninggal. Namun keluarganya yakin bahwa Nina itu masih hidup. Hingga sewaktu ketika Pamanina, sebut saja namanya Jajang, seringkali bermimpi pada malam hari bermimpi yang sangat janggal dan aneh. Dan mimpi itu terus kali berulang, berulang, dan berulang. Bahkan sampai tiga kali berturut-turut mimpi yang sama. Dalam mimpinya, keponakannya itu katanya masih hidup dan minta dijemput. Kata orang tua Nina sebut saja namanya Tatang. Dan akhirnya mereka sekeluarga berangkat ke pantai tersebut untuk menjemput Nina sesuai apa yang ada di dalam mimpi. Ada sekitar 10 orang yang mencari Nina di pantai tersebut. Akhirnya Nina diketemukan dalam kondisi terbaring di pinggir pantai. Ini menurut cerita dari orang tua Nina ya. Jadi menurut orang tuanya Nina, saat dia diketemukan, pakaian yang dipakai Nina sama persis pada saat dia menghilang satu setengah tahun yang lalu. Lalu dipapahlah Nina karena saat itu dia begitu lemas, tak kuat berjalan. Ya akhirnya digotong bersama-sama dengan keluarganya tapi anehnya tidak ada satu orang pun yang bisa melihat saat kejadian itu dan saat Nina digotong atau dipapah itu padahal lokasi penemuan Nina itu sangat ramai saat itu saking ramainya yaitu karena Uh, tempat kejadian tersebut sebenarnya itu berdekatan sekali dengan tenda-tenda yang dipasang pengunjung pantai pengunjungnya itu menurutnya tidak ada satu orang pun yang melihat ke arah lokasi penemuan Nina tersebut dan ini aneh orang sebanyak itu tidak ada yang bisa melihat uh, kejadian tersebut saat Nina diketemukan oke okay, kita lanjut lagi Akhirnya, anaknya dibawa ke mobil dengan cara dipapah dengan tangan. Padahal katanya, di saat itu kaki saya sempat nabrak orang-orang di sekitar pantai. Tetapi aneh, tidak ada yang melihat kejadian itu, tuturnya. Sampai-sampai bapaknya Nina merinding pas kejadian malam itu. Nah ini aneh banyak orang lalu lalang di pantai di saat itu, di malam itu, tetapi katanya tidak ada satu orang pun yang melihat, padahal bapaknya itu menabrak orang tersebut, tapi aneh itu sepertinya si Nina itu tidak terlihat atau menghilangnya. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya, Nina dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah dirasa cukup sehat, dia pun dibawa pulang ke rumah Namun hingga saat ini Nina masih seperti orang linglung alias kebingungan Jadi dia bingung apa yang terjadi dengan dirinya Dan belum dapat bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya Misteri kembalinya Nina setelah satu setengah tahun menghilang akhirnya terungkap Diketahui bahwa ia sengaja menghilang karena terlilit hutang pada bank. Ketika menghilang, dia pergi ke sebuah kota besar untuk bekerja. Karena merasa tidak betah dan mungkin juga kangen dengan anaknya, dia pun minta dijemput oleh keluarganya. Jadi... Sinina itu agar terbebas dari hutang bank ya dia melumuri pakaian dan sandal yang dipakainya dengan pasir pantai agar semua pihak yakin bahwa dia diketemukan di pantai selama 1,5 tahun dan dia digulung ombak lalu diketemukan lagi dalam keadaan hidup kembali itu cukup lama sekali ya dia hidup itu satu setengah tahun tapi sebenarnya dia itu menghilang karena untuk menghindari pihak bank menagih hutang ke keluarganya oke okay, disinilah misterinya jika teman-teman berpikir bahwa itu adalah komplotan dari uh, keluarganya itu terserah teman-teman yang jelas ini adalah misteri yang uh, kita bahas bersama-sama oke teman-teman kita akhiri saja cerita singkat kita kali ini semoga teman-teman dapat terhibur oke salam dari saya Arman